Hei hei ya kandungan, dibutuhkanmu dong karena masa. Bagi kamu juga nggak dong b channel nih paruh tahu-tahu Ima warna si worth channel. Dibutuhkanmu dong. Boloning dibutuhkanmu, semua dia do cerita natarus ikuti kamu dengan cara subscribe, like, komentar, dan bagi kamu dah, oke. Okay? Horas kandungan, horas, horas, horas. Sedok, saya ini Marsa, kalau sonari. Mbah, eh, buah asal Kalian ini harus Eh, gue amat dong. buku terus berburu. Kayak bersih sungguh nemu rukia dupering lah alannya ahungro sampai sungguh nih hatanila oh loh lah coba maju oh maju mar pikir sungguh dia dulu cita-cita gua keinginan tibu marburu-buru terus karena jono sorong peran dulu makanya disesuaikannya iro disesuaikan keinginan ahungro Ah, na, karijo naya itu maksud sudah baik sih, sekarang ini pada ba, ini bereng mulak karijo iba, Mana, nah, muduh, nah, nggak malaman -nur. tapi enggak jam to ngaburnin, merapi-rapi -hab do mergim-gim kan, isin a susu itu, gak so, susu sih cita-cita nan ray, timbo timbu eh, tak kadokkon lanitimbu nak, ini, tapi tindakan naro, oh, kok maculain, kita soundi ya do, ah, Bah. Apa lah isi mudoro hal eh, naik dua emi tua. Ba dong leh, eh kembar aku dunia. Oh i do, jadi kembar ambuluh. Kembar ambuluh mana ho? Itong dunia ndengel leh. Ale, keinginan nipikir aku dulu, kenapa tibu hule? Ah. Langit masih Rabu nilai.